Aglonema, Aglonema, indah daunnya, semua orang suka kecuali yang tidak. Esap, hey, pari di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh tapi kita masih bisa saling berbagi ya, sobat sekalian. Aglonema itu salah satu keluarga Aroid yang sangat populer untuk dijadikan sebagai tanaman hias ya sobat sekalian. Siapa sih yang nggak kenal Aglonema? Nah, Aglonema itu ketika masih single plan seperti ini, bagus sih. Tetapi ketika sudah sangat rimbun seperti ini, semakin bagus ya. Kalau Fahri secara pribadi sih lebih suka yang rimbun ya dibandingkan yang single plan. Tapi untuk aglonema tertentu memang untuk mendapatkan single plan pun harganya cukup tinggi. Apalagi yang rimbun seperti ini. Nah kali ini Fahri akan bagi tips. Bagaimana supaya aglonema sembah itu bisa rimbun seperti ini, baik itu secara sabar dan juga secara instan. Sobat penasaran, ikutin Fahri terus ya. Oke, sobat sekalian. Agronema itu banyak diminati karena memang coraknya dan juga warnanya itu sangat variatif ya. Mulai dari warna hijau, putih, ada pink, merah, kuning, dan juga masih banyak lagi sobat sekalian. Jadi selain kaladium, Agronema ini juga termasuk keluarga Aroid yang warnanya dan juga coraknya sangat variatif. Sehingga banyak yang... Suka dengan aglonema Kecuali yang tidak ya Kemudian pertanyaannya Berapa lama sih dari single plan ini Sampai rimbun seperti ini Waktu yang dibutuhkan Ya cukup nggak terlalu lama sih Hanya bertahun-tahun ya Hari nggak akan sebutkan Karena nanti kalau dibayangin nanti jadi kesannya lama banget Tetapi Aglonema yang rimbun seperti ini Itu awalnya dari yang Single seperti ini Awalnya hanya dari Aglonema yang satu pohon. Nah, bagaimana supaya cepat rimbun? Oke, hari akan kasih tipsnya ya. Ini juga Aglonema Bikroy atau Lui kalau orang-orang sini bilang Lui. Ini meskipun Aglonema yang udah banyak orang punya dan bisa dikatakan sebagai Aglonema sejuta umat lah malah ya. Tetapi kalau rimbun seperti ini pun cukup Mempesona ya Dan sering sekali yang datang ke Nursery Fahri Orchid ini Menanyakan harga untuk aglonema yang rumpun-rumpun ini Meskipun aglonema yang sejuta umat Tapi kalau rumpun itu akan menjadi nilai tambah Berbeda lagi ketika melihat suksom Nah suksom single plant pun sudah cukup bagus Apalagi nanti kalau rimbun Oke Pada dasarnya aglonema Yang rimbun ini dulu awalnya juga dari single plant seperti ini. Nah, single plant ini sebenarnya dia bisa beranak sobat sekalian. Ini contohnya yang belum Fahri potong pun dia bisa beranak banyak nih. Asalkan dia sudah dewasa, dia akan memproduksi banyak anak karena memang batangnya udah panjang ya. Ini juga untuk yang legasi, legasi merah nih. Ini juga keluar anaknya 1, 2, 3 Meskipun tidak kita rangsang untuk diam produksi anak Dia tetap bisa beranak Tetapi butuhkan waktu yang lama Nah untuk mempercepat merangsang pertumbuhan anak Sobat perlu potong batang utama nih sobat sekalian nih. Ini sebenarnya udah mau beranak nih ya Tapi kalau kita nggak potong bagian atasnya sini induknya jadi dia nanti akan lama untuk tumbuh tunasnya. Nah, supaya dia terangsang untuk keluar anakannya, tuh kita potong sobat sekalian di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong seperti ini. Bagian atas ini bisa kita tanam lagi meskipun belum ada akar. Untuk amannya, sobat bisa taruh di air atau water propagation ya. Atau langsung ditanam di media, nggak masalah. Asalkan medianya yang bagus Yang steril, bersih Dan tidak asam Nah, bonggol yang tadi dipotong ini Dia akan terangsang untuk keluar anak Setelah beberapa minggu Nanti akan kelihatan Calon anakan yang seperti Kuku-kuku itu ya, jalu-jalu Kalau orang sini bilangnya jalu Nah, ini nanti akan merangsang untuk Dia beranak ini juga Fahri akan potong, supaya anaknya ini nanti cepat besar. Induknya ini nanti Fahri tanam lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Kok berani sih potong tanpa akar? Nggak masalah ya. Asalkan kita nanamnya nanti benar, medianya bagus. Kalau lebih aman pakai media air. Atau pakai moss, itu lebih aman. Atau bisa pakai rockwool yang biasa untuk hidroponik, itu juga bisa. Ini pun nanti sebenarnya bisa dicacah-cacah lagi. Tapi Farid, kali ini untuk fokus ke membentuk rumpunan. Jadi, ini akan dijelaskan di video lain. Nah, ini bisa kita tanam lagi. Nah, agronema yang rumpun seperti ini, dia nanti anakannya ini akan tumbuh besar-besar sehingga membentuk rumpun. Ini juga nanti bisa dipotong di sini atau dibiarin juga nggak masalah. Cuman anakannya ini akan lebih cepat gede ketika kita potong induk utamanya sobat sekalian. Bagaimana kalau yang ini? Ini masih terlalu muda sobat sekalian, batangnya masih pendek. Jadi kalau kita potong anakannya belum terlalu banyak, paling cuma dua tiga gitu ya. Tapi kalau yang batangnya udah tua, udah panjang seperti ini, Nah, ini nanti anakannya bisa banyak seperti ini bisa 10 bahkan ya 15 gitu. Karena ruasnya udah banyak. Itu cara untuk yang tadinya single plan merangsang supaya menjadi rumpun. Nah, bagaimana merawat aglonema yang rumpun ini? Apa media yang digunakan? Varioschid menggunakan media sekam fermentasi. Di video sebelumnya Fahri pernah menjelaskan media campuran untuk aglonema ada beberapa versi, ada yang menggunakan campuran sekam bakar nah kalau Fahri itu saat ini menghindari menggunakan sekam bakar, kenapa? karena pengalaman Fahri menggunakan sekam bakar itu nanti medianya cepat asam karena kalau di Fahri Orkid ini, banyakkan kan terkena hujan, jadi kalau menggunakan sekam bakar itu nanti lebih cepat untuk asam, jadi Fahri lebih menggunakan sekam fermentasi nah untuk sekam fermentasi itu campurannya apa? jadi Fahri sudah jelaskan di video sebelumnya media sekam fermentasi itu campurannya ada vulkanik soil atau pasir malang kemudian ada sekam mentah kemudian ada pupuk kandang bisa juga ditambah andam, bisa juga ditambah kaliandra, nah itu nanti kita campur, kemudian kita fermentasi jadinya sekam fermentasi nah untuk tanaman yang rimbun seperti ini, apakah harus sering di atau ganti media, nah di Vario Orchid biasanya tahapan untuk merawat aglonema yang seperti ini, yang ribun seperti ini. Vario biasanya enggak buang media yang lama karena Vario enggak pakai sekam bakar, jadi medianya enggak cepat asam. Jadi kalau misalnya nih yang udah ukuran segini ini kan dia udah minta ganti pot, nah media yang lama tetap Fahri ikutkan. Kemudian Fahri pindah ke pot yang lebih besar, segini misalnya. Nah tinggal ditambah lagi aja medianya di sekitar pot yang masih kosong. Jadi media yang lama nggak dibuang. Kenapa kok nggak dibuang? Nanti kalau dibuang, nanti dia resikonya bisa ngedrop, daunnya bisa rontok dulu, baru nanti bagus lagi agak lama. Biasanya kalau ganti media itu nggak repoting seluruhnya, tetapi Fahri tambah aja medianya. Kemudian tambah juga, tambahin pupuk kandang yang sudah fermentasi atau tambahin pupuk slow-release dengan ditambah pupuk slow-release ini akan menyediakan nutrisi untuk tanaman yang ribut seperti ini karena tanaman yang ribut itu daunnya banyak daunnya banyak itu membutuhkan banyak unsur hara sehingga dia boros nutrisi nah sobat sekalian bisa memberikan pupuk slow-release merknya biasanya dekastar atau Osmocote itu bisa diberikan 6 bulan sekali kalau enam bulan sekali kurang cukup bisa tiga bulan sekali Nah, untuk alternatif yang organik, sobat bisa menggunakan kupu kandang yang sudah fermentasi. Ditaruh aja di atasnya sini. Di atas-atas medianya ya. Yang kosong-kosong gitu bisa. Ini contoh yang rimbun. Nah, ini tadinya cuma satu batang. Jadi, tanaman yang rimbun ini awalnya juga dari segini, sobat sekalian. Supaya daunnya itu bisa muter sempurna roset, pastikan cahaya yang didapatkan itu dari atas atau dari tengah ya kalau dari samping nanti dia cenderung menghadapnya ke sana kalau dari samping kiri nanti menghadapnya ke kiri kalau dari kanan dia menghadap daunnya ke kanan gitu. jadi kurang bagus, supaya bisa Roset atau muter sempurna seperti ini, cahaya yang didapatkan harus dari atas. Jadi, sobat harus pinter-pinter milih tempat. Supaya nanti daunnya bisa bulat sempurna seperti bunga mawar atau roset ya namanya. Nah, ini kan bulat sempurna semua nih. Tapi kalau sobat cahayanya biasanya dari samping doang, nanti di sini akan keroa gini. Terus daunnya menghadap ke sana doang. Jadi sobat harus puter piter milih tempat atau enggak diputer-puter. Rajin diputer kalau cahayanya dari sebelah, sobat harus rajin memutarnya. Misalnya seminggu dua kali diputer. Diputer dikit 30 derajat atau 90 derajat gitu supaya nanti roset merata. Ini pun yang masih segini juga udah roset merata karena cahayanya dari atas. Karena greenhouse wahri memang udah memenuhi syarat untuk cahaya dari atas. Kemudian... Bagaimana sih kalau aku pengen instan nih? Pengen instan, vari tetap kasih tipsnya. Pengen instan, aku pengen hari ini juga dapet atau punya tanaman aglonema yang ribun. Oke, caranya gampang banget nih. Sobat tinggal beli beberapa pot, beberapa pot aglonema, misalnya 10 pot. 10 pot aglonema jenis yang sama. Terus sobat cabutin dari pot lama. Dijadiin satu di pot baru atau namanya grouping, jadi misalnya nih, sobat beli Snow White 10 pot. Nah, dijadiin satu dalam satu pot itu udah jadi rumpun. Itu secara instannya ya. Secara instannya, sobat beli aglonema yang single atau satuan 10 biji. Terus dijadiin satu pot itu sudah jadi rumpun kalau mau instan ya. Tapi kalau untuk kontes, kalau grouping seperti itu akan terkena diskualifikasi karena tidak memenuhi syarat Aglonema rumpun, enggak boleh groupingan. Groupingan itu beberapa tanaman jadiin satu. Tapi kalau yang untuk kontes, itu adalah yang tadinya tanaman satu menjadi rumpun, itu baru boleh ikut kontes. Tapi kalau grouping enggak boleh. Kecuali kalau enggak untuk kontes, hanya untuk tampilan sendiri, bisalah ya untuk membuat tanaman grouping. Tapi yang Fahri miliki ini murni tadinya dari satu tanaman yang menjadi rimbun. Nah, kalau ditanya berapa tahun sampai serimbun ini, Fahri nggak akan sebutin berapa tahun. Karena nanti kalau Fahri katakan berapa tahun, nanti sobat bayanginya terlalu lama dan aras-arasan untuk membuat aglonema yang rimbun. Yang pasti nikmatilah prosesnya untuk menjadi rimbun, dari yang single menjadi rimbun. Ada prosesnya, proses yang kita jalani ini nanti akan merasa puas ketika aglonema kita menjadi rimbun seperti ini. Snow White. Snow White. Aglonema Picroi atau Louis. Nah, di varior kit ini aglonya terkena hujan karena memang ini aglo-aglo yang dia bundle bandel bukan berarti nakal atau bijeng ya, tetapi bandel itu dia Adaptif atau tidak mudah untuk busuk atau terserang penyakit. Kemudian, tips yang terakhir untuk menjaga keutuhan daun dari aglonema yang rimbun, karena daunnya rimbun nih. Jadi, kadang ada kutu-kutu daun yang dia bersembunyi di balik daun di sela-sela daun kayak gini ya. Nah, kutu putih ini kalau kita telat untuk mengetahuinya, terlanjur terserang banyak. Sobat bisa langsung semprotkan insektisida yang khusus untuk kutu daun. Itu, sobat bisa dapetin di toko-toko -tuk pertanian, beli obat kutu daun gitu aja ya. Untuk aglonema ini jarang terserang tungau yang paling menghantui adalah kutu daun itu atau juga melibak. Melibak itu kutu daun yang berwarna putih. Nah, kalau baru beberapa daun yang terserang mungkin hanya 3 daun, pada daun dan masih mudah untuk dibersihkan manual sobat bisa membersihkannya dengan kain basah atau kain yang dibasahi kemudian diberikan deterjen atau sabun cuci piring bisa ya untuk membersihkan daun yang terkena kutu tapi kalau udah banyak yang terserang sobat bisa menyemprotkan insektisida khusus kutu daun itu aja sih untuk perawatan aglonima yang rimbun seperti ini. Jadi tidak terlalu ribet sebenarnya. Kita hanya perlu memberikan nutrisi secara rutin, mengecek kutu daunnya, dan dikendalikan apabila terserang kutu daun baik manual ataupun dengan insektisida. Kemudian kalau mau instan ya beli tanaman 10 terus dirimbunin tapi kalau mau menikmati prosesnya ya seperti yang tadi Fahri sampaikan dengan memotong induk utamanya jangan nge-fan ke saya karena saya hanya manusia biasa yang sobat pasti akan kecewa kalau nge-fan sama saya karena banyak kekurangannya jadi ambil aja ilmu dari saya yang baik-baik yang buruk-buruk dibuang karena saya hanya manusia biasa jangan nge-fan saya supaya tidak kecewa karena saya banyak kurangnya Semoga video ini bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yo.